Ya, yang dikirimkan oleh teman-teman sekalian viral di TikTok. 2 jam ya, dua jam saja 200 bekas habis terjual sampai tak cukup. Wow. Apakah ini ya guys ya? makanan ya karena terkenal bahwasanya di Malaysia itu adalah surga makanan ya kan. Ah teman-teman sekalian masa Ramadan ya kan. Masa istilahnya bazar-bazar macam tuh itu memang aduh ngiler gila guys. Tapi di sini viral guys di TikTok dua jam aja habis gitu. 200 bungkus ya 200 istilahnya 200 tempat Wad, uh, enggak, enggak tahu juga lah Ya pokoknya di sini dikatakan bekas Nah bekas itu apa ya Mungkin wadah seperti itu saya kurang tahu Langsung saja guys saya sudah penasaran Kita play videonya let's go Oke okay, jangan lupa like share komen dan subscribe nya guys wow Mantap sih Asli openingnya keren banget Oh, jenis buah ni bang. Uh, sebenarnya kita orang ada total semua 12 jenis cute lah. Oh. 12 jenis buah. Ah uh, buah kita mixkan dengan boba pun ada? Oh, ada boba juga. Boba pun ada. tapi untuk hari ni sebab dia rushing dengan event. Okay. Ah uh, tu banyak tak. Oh. oh. Eh, ini lah makanan tengah viral dekat TikTok, dekat Facebook eh. Uh. Ah, kan? uh. tapi di Ipoh tak jumpa lagi. Ini baru jumpa lah ni. Ah, uh, Ipoh. Ini susu cair eh bang? Ah, uh, ini kita mixkan susu fresh milk dengan susu Bukan, oh, saya masukkan okay. dengan sebotol okay. vanilla sekali. Ha. Dia harga sebotol seberapa ringgit lah? Kotel ni RM10. Dan satu bekas ni, dia dalam 20, 20 oz. Boleh pilih sendiri. Boleh pilih ha, dia dia orang oh, ambil okay. sendiri lah ikut cerita rasa dia orang. Okay. Okay. Kita buka pada hari-hari lah. Okay, hari-hari. Hari-hari daripada pukul 1 sampai pukul 7. Okay. Tapi baru-baru ni, kita orang agak rushing. Stok kita, kita ambil banyak pun tak sempat buat orang-orang ramai. Okay. Ha, so, okay. dalam pukul... Satu kita buka dalam ketiga mesti tu dah habis. Satu pukul ketiga. Oh. Oh, Wah, hanya dua jam ke? Dua jam. Ha. Dua jam, Tapi... semua. Lebih kurang berapa bekas boleh habis. Dua jam ke? Dua ratus bekas. Dua ratus oh. bekas dua jam. Guys, sepuluh ringgit ya. Kejap, kejap. Saya nak hitung kejap ya, guys. Ya. Ha, matematika saya tu memang agak buruk lah. Ya kan? Sepuluh ringgit kali dua 200. ratus. Berarti dua ribu, guys. Dalam dua jam. Dua ribu ringgit dalam dua jam. Allahu akbar. Oh, berniaga ni menyenangkan betul. Sekali oh. dalam jam. Oi, first time beli ke, banyak kali beli tak? First time beli. Oh, first time beli eh? Selalu tengok kat mana ni? Selalu tengok kat TikTok eh? Facebook. Facebook eh? Oh, Facebook. Kak tu punya meriah ada kala-kala mangga. Eh, tengok tu, baru buka je orang dah beratur dah. Oh, nanti kau banyak kan ambil buah ya. Agak ah, first time beli ke? Best time beli? Haa Kat Ipoh pasal ni ni Pertama kali orang jual eh? Haa ah, Bukan Haa Okay Oh Nampak macam best Menarik Color-color Wow Menarik hmm, eh? Tiga Jatuh jatulah nanti Apa? pun Apa tu tak ada Tanya Haa Okay Lepas itu kita tambah air Kita tanya tu Apa tu macam air Kita tak buuh banyak Tutup bagi sejuk je Haa sejuk ke Oh bah, ini memang laku teruk ni Buka je Orang dah gabang eh Oh, oh. Oh, Terbaik kan, idea ya, ya, 2, 2 jam habis. Yang dah siap. Okey. Pastu kita kira pula Angkor Pass tu ambil sendiri bekas yang kita dah sukatkan ni, kita okay. ada kita masih ada untung tak kasih jadi bila saya tengok masih ada untung. Even kalau dia ambil semua Angkor sekalipun kita masih ada untung, Masih ada Saya so, oh. macam eh boleh je bagi Aha, bagi orang syok aje. Banyak Biasa lah, jual macam ni bang. Letak aje orang letak kan. Mereka pula 2 jam kan. Oh, kan sampai 17.00. Sebelum ni, sebelum May okay. 2. Saya nak buat sampai 17.00. Semua dapat. Semua dapat ha. kan? semua dapat. Okay. Ini abang-abang kita mesti suka makan kotel lah. Oh, seri lah bang. Ingat orang perempuan dia suka makan. <laughs> Malang, pelanggan paling jauh dari Cameron Highland Oh, dari Cameron Highland ah, datang, eh? Highland datang Oh, jauh, oh. eh. bang, masa guys Tau lah macam mana dulu, <laughs> kan? Lepas tu, dia berkata, petang, ada orang 4.30, dia pun pergi masuk Eh, 4.30 dah lambat dah, takut hujan nanti Orang tak boleh, tak, tak, tak, tak boleh Lepas tu, tapak tu tak pecah eh. Masuk, henti Eh, eh hmm. Bagaimana, nah. kan? Ibu, ada bikin Wow, RM10.50 lah, bang, selonggok bang, kan? Oh, oh. bang, dia Mengantri guys Ya Allah banyak banget Ini tak nak ais kan? Bagus Dua, dua dua ringgit Eh, hmm. okay. okay. sepuluh so, ringgit lah, lah lah Kalau macam ni pun masih untung Mana orang dah lelong kau beli ya? Boleh. beli tahu di mana? Facebook. Facebook. Oh, dia memang viral dekat Facebook ya. Okay. Wah. Wow. <laughs> Sebab so, saya Twitter. Memang non-stop abang so, kerja ni. Uh, Macam ni kejap lagi saya kena... Sebab ni rumah ada banyak lagi rumah. Oh, uh, uh. Dia dah potong semua siap kan. Ya. Yeah. Uh. Macam uh. kejap lagi saya kena rahsia pergi ambil lah. Haa. Ya, siasih. Wow. Haa, ah, tu lah. Kan? Oh, ini bawa bekas ni hmm. je tak? Hmm. Bekas ni je? Tak ais batu. Oh, nak ais, oh, nak ais b... apa dia? Nak, nak kat ais dia. Oh, nak bantu. kat ais dia. Ya. Dia nak makan dalam kereta. Uh -huh. yeah. Tak ada tumpah kat dia. Ya? Uh, yeah. Okey. Okay. Banyak banget lho agak ini Baru dia dia dekat susu-susu Ais lebih sedap, sedap sejuk eh Oh, berbalik kat tu Oh, berbalik oh. <laughs> <laughs> Bagus bawa <laughs> tempat Cain. sendiri ya. ya. Ah, bagi sejuk Tapi kalau mereka nak kek lelaki like makan rumah Kita tuang dengan bekas, tambah ais lah Ya, it's your wife you go Twitter Oh, Twitter eh? Baya dia ada Twitter? Sebab... Masya-Allah ini laris sangat. Siapa tak payah tak apa, tak buat tak apa eh. Untungnya saya buat bekaslah. Kasih mesti customer nak bawa siapa, siapa. sendiri di rumah tak apa. Jangan yeah. bawa besin dah. Okey. <laughs> Besi lagi lain eh. Harga besin. Harga besin dah harga besin. <laughs> oh. Yeah. Oh my god. Oh. Oh, okay. Sedak ni asli, guys. Oh, oh. Orang terus datang, datang dan datang hanya disebabkan buah saja. Ok, ini dia. Kita makan dalam kereta saja. Disebabkan kat situ tak ada tempat nak makan. Jadi, kita makan oh, dalam betul. kereta. Minta maaf ni dah tumpah sikit. Pasal terjatuh tadi, tak apa. Wah, wow, itu dia. Harga dia RM10. Kita boleh bubur selonggok. Sebanyak mana kita nak bubur pun boleh. Wow. Nak ais pun boleh, tak nak ais pun boleh. Terpulang pada kita. Dan yang bestnya, dia banyak pilihan. Saya rasa berbalik okay. lah kalau... RM10 buah macam-macam kita boleh kita ambil okey kita cuba eh so pay ni pertama bismillah hmm lemak berkerim, susu tu memang dah lemak kita makan pula dengan mangga oh memang syahdu ni bro bismillah hmm cuaca panas-panas kan ngambes tengok tadi kedai dia baru buka je orang dah beratur hmm. wow. cuba lagi bismillah abang tu kata dia gunakan susu cair Kemudian ada juga vanilla okay, Betul, ada bahan-bahan ini, tak tahu bahan, bahan, ini, tak tahu. bahan apa tadi ha. Cari buah kegemaran saya, buah naga oh, Bismillah. buah naga memang sedap hmm. Okeylah, peniaga-peniaga jual hmm. macam ni, tepi-tpi jalan, kita kena support lah Dia ada juga lengkong dia ada apa, agar-agar kan Macam-macam ada, korang boleh pilih, ikut hmm. kita punya cita rasa Anggo dan juga naga Bismillah Ada datang mangga. time, Anggo Bismillah Mantap asli. Hmm. Last one, Bismillah Sebenarnya kita boleh je buat kat rumah. Tapi, malas. Kita beli je senang. Harga pun RM10. Ha, selonggok boleh berboh. Macam-macam boleh betul berboh. Macam ni bro, punya guys, banyak punya guys. selonggok. Berbaloi bro. Apa lagi kau nak? Makan je lah. Sapat okay. lah. Perniaga-perniaga jalan kita. Jadi, peniaga ni buka daripada pukul 1 sampai 3 petang, 2 jam saja. Jadi, siapa yang terawal, dia dapat. Lokasi betul-betul berhadapan dengan Maidin Meru -Mai -Mai Raya, Raya, Raya Ipoh. Datang, okay. nanti kita letakkan lokasi dekat pin komen. Kita bagi 9.9 okay. bintang. Terbaik, bro. Mantap. Mantap pun, masa Mantap, dia. mantap dia. Hmm, banget, guys. cukup rasa, tak manis sangat. Rasan. Eh. Rasa Lemak-lemak. Aduh, terbaik. Tadi saya punya RM1.10 kan? Ha? Ha, RM1.10 Bagi ni abang belanja customer-customer. Eh? Betul yeah. ni? Ya. Terima kasih banyak abang eh. Izin kami buat video. banyak. Salam. Wow. Oke guys sudah selesai videonya dan itulah tadi ya kan. Saya kira viral viral tuh apa gitu kan viral di TikTok, di Twitter juga viral guys. Ini abangnya keren banget marketingnya ya guys ya. Keren banget dua jam ludes, dua jam habis. Dan ini juga boleh menjadi ide jualan buat teman-teman sekalian. Tapi ingat ya kan. Nah, usaha boleh ditiru tapi rizki tidak boleh ditiru karena rizki Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Kan? Ha, tapi tak apa kalau teman-teman ataupun kawan-kawan nak berdagang macam ni juga, okeylah best kan. Ha di Indonesia macam belum ada lah macam ni guys. Ha, yang duduk dekat pinggir jalan tapi jalan depa tu ada buah buah macam tu lah, ada agar-agar ke apa noh, boba lah dan lain sebagainya tu memang belum ada lah guys ya kan? Ah, boleh lah nih ide jualan <laughs> Oke okay, terima kasih sudah tengok video ini Sampai selesai Semoga abang sukses selalu Abang Aswar Badrul dan juga peniaga-peniaga kecil Peniaga-peniaga tepi jalan Semoga sukses terus Dan juga laris dagangannya Ya kan ah, Banyak pembeli macam tuh Sehingga bisa istilahnya memberikan kebahagiaan kepada keluarganya Terima kasih guys sudah nonton video ini Sampai selesai Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi Wa Bye bye.